Suami itu bisa sayang sama istri Bagaimana juga istrinya kepada suami Kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama syafan Kenapa Yang pertama Kalau anak udah umur sekian nih Udah umur 2 tahun 3 tahun Handphone tolong dijauhin ibu Ya, Kenapa saya nasihatnya ke ibu Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak Allah tugasnya bapak ibu saling mendidik bapak jangan cuman bapak cuman nyerahin aja sama ibu jangan pak di dalam Al-Quran paling banyak seorang ayah yang ditegur oleh Allah untuk apa? untuk banyak berbicara kepada anak pendidikan yang paling banyak itu dari seorang ah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngebahas mawaddah. Boleh? Boleh nggak? Kalau nggak boleh juga tetap gue bahas. Lamiknya ada di tangan gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ada orang cinta karena. Harta. Ada orang cinta karena rupa. Ada orang cinta karena jabatan. Ada orang cinta karena nafsu. Nah ini nih rumah tangga kita ada di bagian mana? Sakina mawaddah, warahmah. Atau enggak ada ketiga-tiganya. Saya ngasih nasihat untuk calon suami dan yang sudah menjadi suami. Boleh? boleh soalnya di sini banyak perempuan gue ceramah nggak di mana nggak di mana semua isinya perempuan padahal kan gue tiap ceramah gue jelek-jelekin perempuan mulu betul nggak betul emang saya pasti kalau ceramah saya tempelannya perempuan tapi kenapa yang datang seringnya perempuan woi bu bu di depan gue mak-mak semua lagi. Saya bingung pak, tiap kali ceramah yang di depan tuh perempuan pak, kadang bikin deg-degan. Saya turun tangga, di depannya perempuan lagi? Takut direjang pak. Dulu saya pernah ceramah di daerah Bogor kalau nggak salah. Saya turun dari panggung, main dijegat aja sama orang cewek bunting. Bukan bisa jadi fitnah. Uh, Habib panitia was was juga nih, kenapa nih Habib nih? Assalamualaikum, Iya, Bu, kenapa? Habib, saya lagi hamil. Eh, Manggung lihat tuh gede banget. Habib, elus perut saya, bi, elus perut. Kenapa memang? Biar hidungnya nular kayak Habib. Lah, suaminya mana? Saya bilang datang suaminya, alhamdulillah fitnah nggak jadi, suaminya datang sih, begitu ngeliat istri pesek, suami pesek, anak keluar mancung kan beneran fitnah, jadinya, udah syukur aja sama Allah, ya, syukur alhamdulillah ada anak laki, alhamdulillah dapat anak perempuan, alhamdulillah, tuh, ya, jangan banyak milih, buat laki-laki, saya cuman mau ngasih tahu. Pak, kadang istri itu ada masa PN PMS. Ya, betul ya? Apa sih PMS? Pra-menstruasi. Betul ya? Palang merah sejahtera. Saat detik-detik pengen head, Pak, sensitifnya tinggi, Pak. Tinggi banget sensitif. Maaf nih bu, yang udah 50, maaf nih. Ini udah gak ada nih. Ini bukan ngomongin yang umur 50 tahun ke atas. Kenapa? Expired. <laughs> <laughs> lah emang benar? Masa apa tuh? Menopause. Betul gak? Emang masih head? Buat yang masih head. Pak, buat suami, perempuan kalau lagi di masanya, lagi head sensitifnya tinggi. Kalau suami istri banyak sensitif, diajak ngomong dikit tersinggung, "Ah, itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda tuh, ya, ya, kalau enggak hate, ya enggak punya duit." Itu aja, cari dua, ada dua jalan lah perempuan itu, mah. Tapi saya cuman minta tolong kepada laki-laki, kalau ada istri yang ngomel ngamuk, cicing baik. Kalau lagi di masa-masa ini nih, diem. Kenapa? Nanti bisa ribut panjang di rumah tangganya. Kadang nih hari kita sayang-sayangan, Pak, Bu. Benar. Besok kiamat kubro marah-marahnya. Saya cuman kasih amalan sama Bapak bacain surat ayat kursi. Serius, Pak. Ayat kursi. Bacain pelan-pelan dalam hati Allahu ilaha Makin marah bib, yang namanya setan dibacain, agak dijaharin dikit. Allahul ilahillah wabarakatuh. Ubi makin UFO terbang, tahu UFO? Piring terbang, makin jadi yang namanya setan. Perempuan itu paling sering hatinya didudukin sama setan. Bu, bu, kenapa sih perempuan paling sering di hatinya didudukin sama setan? Kenapa? Yang pertama egois. Yang pertama, bener nggak? Bener nggak? Sadar nggak? Tenang pak, gue belain lo pak. Yang kedua, maunya selalu diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan. halah Balik itu mah? Eh, lu perhatian kalau udah awal bulan. Ayang, ayang udah demam. Ayang, ayang pegel-pegel enggak -pegel ayang? Masuk tengah bulan, napsi-napsi. Betul enggak? Itu loh aku. Yang ketiga, Pak. Bu, mau enggak mau ibu harus sadar. Yang ketiga, dia selalu mementingkan prioritas dirinya dibanding suaminya. Betul? Mau kondangan gak perlu pamit Bapak udah tahu ada undangan di atas meja Betul Sedangkan kondangannya sih sunnah Saat kita diundang Wajib kita datang Kan begitu Betul gak Tapi kalau gak izin dari suami Oi, Apa hukumnya Laknat Allah turunkan kepada istri tersebut Sampai ke tempat acara Sampai balik lagi Seandainya saat sampai di jalan itu Allah cabut nyawa seorang istri Mati dalam keadaan tidak membawa iman Kehadapan Allah Cuman karena kondangan bu, Uy Cicing baik Serem, serem Takut, takut Besok mulai izin sama suami Ya Bu Suami itu bisa sayang sama istri, bagaimana juga istrinya kepada suami? Bu, dikasih nafkah bu? Dikasih nafkah nggak? Wahir wabatin dikasih nggak? Jasmani sama rohani dikasih nafkahnya? kalau takut takut ngomongnya? Dikasih nggak? Dikasih. Ibu ngebalesnya apa? Hah? Apa Tadi Habib Muhammad bilang apa Pegangan tangan seorang suami sama istri Berapa Allah berikan kebaikan 20! Dua puluh Mau gak yang lebih di atas ini Mau gak Tujuh pintu surga dibuka terbentang lebar Buat seorang istri Mau Minta duluan di malam Eleven benar-benar ini ada lo di dalam kitab di kitab Duratun Nasihin ada jika seorang istri meminta jatahnya lebih dulu ini malam tujuh pintu surga dibentang lebar berani nggak minta duluan nggak berani nah ini kan laki malu lah pak saya mau nanya tugasnya istri kan jadi pelacur ya pak. Betul enggak, Pak? Ah. Dengerin nih, Abai-bai. Ah, Tugas seistri itu jadi pelacur. Pelayannya seorang suami. Paham, Bu? Pip, jangan mau dilayanin mulu dong, tapi ngelayanin kami. Oke, okay, take and give. Orang orang kadu Agung mah ngomongnya begitu. Saling memberi, saling menerima dong. Betul enggak? Kalau rumah tangga saling memberi, saling menerima, selamat rumah tangga kita kok. Ada lagi, ibu mau diangkat nggak derajatnya oleh Allah? Seorang istri nih, ada lagi di dalam Kitab Tura Nasihin. Uh, syurga mah paling gampang sebenarnya buat istri kalau mau. Jika seorang istri mencucikan pakaian suami, dengar baik-baik. Oi, jika seorang istri mencucikan pakaian suami. Maka Allah akan mengangkat kehidupannya dosanya diampuni oleh Allah sebanyak tujuh ribu dosa diampuni oleh Allah tujuh ribu derajat diangkat oleh Allah tuh dapat pahalanya tujuh ribu mau enggak tapi masalahnya sekarang tuh yang naik derajatnya bukan istri Samsung, Changhong, LG Betul enggak? Mesin cuci Emang bener. Lagi mana orang ambil baju masukin aja ke mesin Kucek dulu Kucek Tangannya gunain Buat apa? Buat manfaat inilah yang akan menjadi saksinya kelak di Kiamah Kenapa? Bukti perhatian seorang istri kepada sua... suami Bapak Malu nggak, Pak? Ngebantu ibu urusan rumah tangga. Nabi SAW sebaik-baiknya seorang suami yang selalu meringankan beban seorang istri. Betul nggak, Bu? Senang Bu dibantuin Bapak tiap hari dibantuin orang. Biasanya, kalau ngundang saya pulang dari sini, pulang dari acara, biasanya rumah tangga retak. Bapak bantuin, ibu nyuci Bapak jemur Ibunya terika, Bapak ngelipet Hahoh Hahoh Apa lu bulu? Ibunya pu, Bapak ngepel Bisa begitu? Enggak Bisa kalau Bapak libur Bapak kan nggak pernah libur Tunggu Bapak libur bu Insya Allah tadi dibantuin ya insya Allah kenapa? inilah rumah tangga yang diajarkan oleh baginda rasul sallallahu alaihi Wasallam. ini loh keberuntungan orang yang berumah tangga makanya tadi Habib muhammad juga ngomong orang yang jomblo mengenes maaf ya pak saya ngomong alal haq orang yang sudah menikah nikmat senang dunia senang akhirat kenapa? coba pulang dari sini tempe dipegang dingin Tahu dipegang, sop nasi pegang istri, apa yang lu makan? Yang anget lah, coba yang jomblo. Siapa yang lu mau makan? Ngobrol sama tembok, bantal jadi tempat curhatan. Betul, guling tempat menderita. Mana hidup enak? Makanya, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh, Allah pertemukan jodohnya. Yang kayak gua. Mau enggak? Jangan, udah Insya Allah yang lebih lagi, yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih alim, yang lebih... Di saya lagi bingung, Pak, kalau perempuan nyari ini mah yang ganteng, Pak. Ganteng, kaya, soleh, lah. Emang lu bidadari? Perempuan laki-laki juga ada tujuan hidupnya yang cari yang perempuan yang gimana, yang cantik, yang kaya. Ini omongan Nabi, lu bukan omongan saya. Cantik, kaya untuk apa? Memperbaiki keturunan. Betul, betul. Tapi kalau nggak dapet yang cantik, gimana? Nggak dapet yang kaya, cari akhlaknya. Akhlaknya baik, seorang istri baik, insya Allah rumah tangganya aman. Orang yang berumah tangga emang belum tentu aman. Kenapa? Kalau tidak didasari dengan i, iman. Orang berumah tangga menikah itu untuk membawa kehidupannya untuk ke jalan yang bertakwa. Makin bertakwa. Tambah ibadah. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Maka inilah yang dikatakan. Sakinah mawadah. Dan juga mendapatkan rumah ini seperti bayi tijan. Rumahku surgaku. Banyak anak banyak rezeki ah, Ngomongin dari sekarang neng Mau punya anak berapa 15 kah 20 Lah emang apa bu Bu nggak mau punya anak banyak Hah Capek Lah emang tugasnya perempuan Emang nggak enak sih Tidur nyamping nggak enak Kanan kiri nggak enak, celentang Ngap Betul ya? Apalagi tengkur Kayak ayunan Tapi Nabi SAW mengatakan Banyak anak, banyak Rezeki Pak, saya boleh ngomong nggak Pak? Ini, ini keluarga saya ya Pak Saya ngomong keluarga saya Saya punya kakek Saya punya kakek, punya istri empat Pak saya punya kakek, istri saya, istrinya 4 Punya anak 26 dari empat, 26. Punya cucu, punya cucu 94. Cicit 109 Dengarnya seneng gak? Seneng gak dengarnya? Kalau diundang tuh satu keluarga penuh di tempat. Betul, berkah ada yang jadi da'i, ada yang pengusaha, ada yang kontraktor Kan berkah, Alhamdulillah Coba datang ke orang tua punya anak banyak Ya kita nggak usah banyak-banyak dah, 10 ajalah anak kita Begitu mau datang Idul Fitri, Ramadan datang bawa besek Yang ibu lagi ke pasar, bapak didatengin sama anak pertama Pak ini ada uang sedikit pak, satu juta yang satu juta lagi tolong pak titipin buat ibu. Ibu lagi kemana pak? Ibu lagi jalan ke pasar. Ya udah pak kirim salam. Saya ada kerjaan. Anak kedua datang lagi. Nih pak ada rezeki lagi. Pak nih buat bapak sejuta buat ibu sejuta. Yang uang ibu semua dikumpulin di bawah di bawah bantal. Sepuluh anak datanglah ini ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Bu Tadi anak-anak pada datang Tapi buru-buru nggak -buru sempat tungguin Ibu Oh iya Alhamdulillah Tuh ada titipan di bawah bantal Begitu dilihat Nangis si Ibu Ditanya sama si Bapak Bu Apa yang ditangisin Kok bukannya senang Anak-anak perhatian Saya nyesel punya anak cuma 10 Coba 20 Kan 20 juta Alhamdulillah tuh. Bu, ibu bapak doain anak nggak? Doainnya apa? Jadi anak, minas, Rabbana hablana min wa Doanya orang tua cuman itu, nggak ada permintaan lain izinkan minta kepada Allah agar anak kita dijadikan mata yang menyejukkan mata, anak yang selalu menjadi kebanggaan hati. Coba kalau kita punya anak jauh dari Allah, naudzubillahimindzalik, anak-anak bandel tiap lewat genteng orang main disambitin aja. Ada nggak yang begitu? Kira-kira kita kesal nggak ngelihat anak begitu? Yang ditanya siapa? Kalau ada anak pintar, anak rajin, anak akhlak, ya Allah nak bagar saha namina. Betul. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Ini pertanyaannya, sekolahnya di mana? Itu pertanyaan anak baik, anak pintar. Tapi kalau sudah ketemu anak yang bandel, ini anak anak siapa sih? Tuh, pertanyaannya beda. Betul apa enggak? Didik anak kita untuk selalu dekat kepada Allah.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 kalau anak cerita, anak umur setahun dua tahun tiga tahun kalau ngomongkan semau-mau enaknya dia kayak saya punya anak, saya punya anak kalau lagi duduk saya pikir bohong lagi duduk sama saya walid-walid tadi Fagi naik kuda dong di taman kota terus Fagi bawa sendiri loh walid Fagi muter-muter taman kota bawa sendiri logika anak umur enam tahun naik kuda bawa sendiri masuk akal apa enggak saya mah dengar dengerin aja, oh iya iya hati hati kan di sana baik angkot, jangan sampai ketubruk angkot. Enggak walet, ntar kalau ada angkot pagi ke kiri, kalau enggak ada pagi ke kananin lagi. Oh emang bisa nak? Saya mah anak cuma dengar dengerin aja. Subhanallah, yang khidmah ikut sama dia videoin bib emang bener bib pagi bawa sendiri. Uu, Allah mulus saya semulus mulusnya. Ceritanya pikiran saya bohongan, ternyata bener. Tugasnya seorang bapak dengerin cerita seorang anak Dia mau cerita apa aja dengerin Kenapa? Bapak akan dihormati Kelak saat dia dewasa Bapak selalu ada di dalam hatinya Bapak paling jauh dari anak Tahu saya Karena hidupnya banyaknya di luar Di rumahnya jarang Betul nggak Yang lebih banyak ibu apa bapak? Ibu bapak jarang pulang Kadang pulang udah capek Tidur Besok ketemu anak, cuman mau jalan sekolah, selesai pulang sekolah ini anak madrasah, bapak masih kerja banyak tapi kasih satu waktu yang maksimal satu jam aja satu hari untuk bincang dengan anak. Insya Allah bapak akan dihargai, bapak akan dihormati oleh seorang anak. Lihat di akhir zaman kayak gini mana ada anak yang sekarang lagi taat sama orang tua? Nahud min, tuh lihat berapa lama saya ngeliat tuh ada di berita seorang anak cuman minta motor. Cuman minta motor, rumahnya diobrak-abrik, Pak. Diobrak-abrik, ibunya dikata anjing. Mau punya anak begitu? Kalau ada punya anak begitu bagaimana? Masukin lagi bib dalam rahim. Tuker tambah aja sama mangkok. Coba, itu dari mana? Ya didikan, jangan dicuekin baik Diajak ngomong, diajak ngobrol dekatin mereka kepada Allah rumah tangga bagus yang dipandang oleh tetangga tapi anak berkelakuan baik rontok kenapa? karena ada musibah di dalam rumah akan menjadi guncangan sehingga rumah tangga akan binasa mudah-mudahan ilmu malam ini manfaat insya jaga keluarga kita bapak jaga seorang istri istri juga harus ngejaga suami Anak jangan pernah lalai dari pandangan mata Kalau anak udah umur sekian nih Udah umur 2 tahun, 3 tahun Handphone tolong dijauhin ibu Ya, Kenapa saya nasihatnya ke ibu Karena ibu yang lebih sering pinjemin handphone kepada anak Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kenapa? Karena ibu punya harapan Udah lah biarin biar anteng ibu Yang namanya anak-anak Kalau pecicilan wajar Namanya juga anak Anak, kalau orang tua bapak diajak makan Pak, yuk makan, enggak ibu kejar dulu Kejar dulu, kejar dulu, kan bapak PA Paham? Kasih suapan, dulu kan kita sering Nganterin anak kita Naik sepeda, jalan Terus kita, ya Allah kemana Anak kita ikutin, capek jadi orang tua Iya, tapi hasil nanti pendidikannya Lihat orang dulu sama orang sekarang Pendidikannya beda apa sama Beda, kenapa? Coba, kalau dulu Pak ingat gak? Bapak pernah main gangsing Pak? Pernah main gangsing? Anak sekarang ada yang main gangsing Pak? Mobile legend FF, PUBG sarua Aing juga Betul nggak Tuh Kalau dulu kita ngeliat tuh Batang pisang bisa jadi kuda-kudaan Anak sekarang jadiin apa? Liwat Betul nggak Manfaat kagak kalau dulu kita ngeliat apa kulit jeruk Bali, bener bisa jadi kura-kuraan. Ingat gak, Pak? Ngeliat gudang garam. Dusnya gudang garam. Jadi mobil-mobilan yang ditarik. Bannya ban dari kerop disolasiin. Ingat gak? Anak sekarang ada yang begitu. Boro-boro. Imajinasinya udah dikuras sama hen. Tuh, gak ada kreativitasnya. Udah jauh dari... Kreativitas, coba kalau seandainya kita kembalikan dekaya dulu, beb, udahlah. Kalau udah zaman sekarang mah udah susah, ya udah. Sekarang bagaimana caranya kasih batasan waktu seorang anak untuk pegang handphone. Jika hari libur silahkan dia pegang. Jika hari sekolah tarik lagi. Orang tua jangan kalah adatnya sama. Anak kalau anak marah-marah, sampaikan baik-baik. Ya, jangan pernah dipukul, jangan pernah diapa-apai. Yang penting kasih tahu nasihat yang baik yang masuk ke dalam akalnya dia. Insya, saya bukan saya bukan ngebagusin anak saya Ibu boleh lihat, kalau ibu bapak main ke rumah saya Bapak gak bakal pernah ada waktu ngeliat anak saya pegang handphone Gak akan pernah ada waktu Gak akan, umurnya udah 6 tahun pak Sampai sekarang gak pernah megang handphone Fasilitas kasihin Mainannya dia kasih, mau sepeda, main sepeda Mau naik kuda, lebih baik daripada main handphone Betul apa betul? Kita kasih kemanfaatan kehidupannya Dia mau main silahkan Kalau orang sudah anak megang handphone-handphone Jatah mainnya habis Nanti bandelnya udah gede Mau apa enggak? Pokoknya yang terakhir Doa buat anak yang terbaik InsyaAllah semua anak-anak kita menjadi anak yang salih-salih Amin ya Rabbah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh